Kerasa cinta telatih Dan teringat saat ini Kamu sayang Mungkin aku tak berarti Di mata Jangan ingat-ingat aku lagi Ku rasa perih di dalam Mati rasa ini. Rasa di dalam Rasa